Di sini kita akan membahas tentang 4 zodiak yang paling beruntung di pertengahan tahun 2021 yang bisa membeli apapun bahkan bisa membeli rumah ataupun mobil. Tanpa singkat waktu, kita langsung saja mengambilkan kartu kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang paling beruntung di pertengahan tahun 2021 yang bisa membeli apapun keinginannya jika kartu zodiak sudah kita dapatkan kilisannya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang paling beruntung di pertengahan tahun 2021 yang bisa membeli apapun keinginannya yang pertama energi kepada zodiak yang pertama selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua Selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang paling beruntung di pertengahan tahun 2021. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini cara kita mengambil kartu kesimpulan kepada masing-masing zodiak yang paling beruntung di pertengahan tahun 2021 yang bisa membeli apapun keinginannya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 Di sini menggambarkan bahwasanya seorang Cancer merupakan sosok-sosok seseorang -sosok yang sangat beruntung di hari lahir ataupun di hari ulang tahunnya. Di sini digambarkan bahwasanya seorang Cancer akan mendapatkan sebuah rezeki yang dimana di sini seorang Cancer akan bisa membeli rumah, bisa membeli mobil bahkan bisa membeli apapun yang ia inginkan. Semua itu ia wujudkan dan ia dapatkan dengan penuh perjuangan pengorbanan yang ia lakukan di bulan sebelumnya sampai mendapatkan rezeki dan sampai bisa membeli apapun yang ia inginkan di pertengahan tahun 2021 yang dimana di sini seorang cancer bisa dikatakan sosok seseorang yang merasakan sakit kemudian manis kemudian dan untuk support energinya adalah Page of Cup secara umumnya Page of cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang paling beruntung di pertengahan tahun 2021 dan bisa membeli apapun keinginannya dengan membutuhkan banyak pengorbanan kerja keras yang dimana di sini seorang Cancer mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak, membahagiakan keluarga, serta seorang Cancer akan mendapatkan doa dari seorang anak Cancer sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di devil, secara umum di devil itu diartikan keterikatan yang membelenggu keterikatan antar sesama, keterikatan batin, keterikatan hati, dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan keterikatan batin, keterikatan hati antara seorang cancer bersama seorang anak, ataupun keluarga, akan mendorong seorang cancer semakin berjuang dan semangat lagi, sehingga mendapatkan keberuntungan yang sangat berarti di pertengahan tahun 2021 dengan bisa membeli apapun bahkan bisa membeli rumah mobil atau bisa membuat sebuah keluarganya lebih bahagia. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Five Open tackle ataupun lima poin. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di disini digambarkan bahwasanya seorang Gemini akan mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa yang dimana di sini bisa membeli apapun, Keinginan seorang gemini di pertengahan tahun 2021. Di sini digambarkan seorang gemini merupakan sosok seseorang yang pantang menyerah, selalu berjuang dan suka berbagi kepada orang lain. Di sini juga digambarkan seorang gemini akan memberikan meskipun seorang gemini sedang membutuhkan apa yang ia berikan Namun disinilah terjadi pintu rezeki seorang gemini akan terbuka dan seorang gemini akan mendapatkan tawaran pekerjaan serta rezeki yang sangat luar biasa. Dan seseorang itu bisa membeli apapun yang ia inginkan di pertengahan tahun 2021 dengan pengorbanan yang ia lakukan. Dan untuk support energinya adalah kenaik opsi. Secara umumnya kenaik opsi itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang, pikirannya yang sudah dewasa, dan dalam kategori ini adalah seseorang yang sangat dekat dengan gemini sendiri dan di sini menggambarkan seorang gemini merupakan sosok seseorang yang paling beruntung di pertengahan tahun 2021 dengan bisa membeli apapun keinginannya yang dimana di sini seorang gemini memberikan pengorbanan yang berarti yaitu waktu dan seorang gemini suka berbagi meskipun seorang gemini masih membutuhkan apa yang ia berikan dan di sini seorang gemini akan didukung dimotivasi dan didoakan oleh orang-orang sekitar Pasangan serta keluarga Gemini sendiri. Dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan keterikatan batin. Keterikatan hati antara Gemini bersama seorang pasangan sangatlah erat sehingga di sini seorang Gemini semakin semangat, semakin berjuang untuk membahagiakan serta memberikan surprise dan kejutan yang sangat berarti kepada seorang pasangan. Di pertengahan tahun 2021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 Dengan bisa membeli apapun keinginannya, di sini juga digambarkan bahwasanya dukungan yang diberikan oleh seorang pasangan sangat berarti kepada seorang Pisces, yang dimana di sini seorang pasangan bersama seorang Pisces memiliki komitmen dan mempunyai target di pertengahan tahun 2021 adalah hal yang mereka inginkan. Dan di sini, impian ataupun target yang mereka lakukan, bersama yang disemprot di pertengahan tahun 2021. Di sini juga digambarkan bahwasanya tidak tertutup kemungkinan komitmen yang terjadi antara seorang Pisces dengan pasangan adalah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, keharmonisan yang hakiki kepada hubungan asmara mereka di pertengahan tahun 2021. Dan disinilah digambarkan bahwasanya seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang paling beruntung dan bisa membeli apapun keinginannya. Di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Pisces akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat sangat besar nilai harganya dan mendapatkan kepercayaan untuk menangani pekerjaannya sangat besar harganya dan untuk support energinya adalah Page of One. Secara umumnya Page of One itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang paling beruntung di pertengahan tahun 2021 dengan dukungan pasangan serta mendapatkan tujuan untuk membahagiakan keluarga anak ataupun membahagiakan diri sendiri dan di sini menggambarkan bahwasannya seorang Pisces juga bersama seorang pasangan akan mendapatkan doa dari seorang anak pisces sendiri dan jika kartu di Devil kita gabungkan dengan Zodiac yang ketiga di sini menggambarkan keterikatan batin, keterikatan hati antara seorang vices pasangan bersama seorang anak sangat erat sehingga di sini sama-sama mendukung dan saling mensupport untuk mendapatkan keberuntungan di pertengahan tahun 2021. Dan di sini berkat doa dari seorang pasangan dan doa dari seorang anak, seorang vices mendapatkan pekerjaan yang sangat besar nilai harganya yang dimana di sini seorang visis akan sangat beruntung dan bisa membeli apapun keinginannya. Dan untuk zodiak yang keempat adalah zodiak satu ataupun dua tahun. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius. Yang dimana mana di sini digambarkan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang paling beruntung di pertengahan tahun 2021 dengan bisa membeli apapun keinginannya, rumah, mobil, dan di sini digambarkan bahwasanya seorang Aquarius juga akan mendapatkan jalan yang dimana disini merupakan jalan untuk menuju kesuksesan di pertengahan tahun 2021 dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang Aquarius mendapatkan dua pilihan ataupun mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana disini harganya ataupun nilainya sangat besar yang mendongkrak kehidupan seorang Aquarius lebih bagus lagi di disini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Aquarius juga mendapatkan pilihan pekerjaan yang dimana di disini pekerjaan utama ataupun pekerjaan sampingan namun disini seorang Aquarius akan menjalani keduanya yang dimana di sini akan berbuah manis di pertengahan tahun 2021 sehingga disini bisa dikategorikan seorang Aquarius merupakan salah seseorang yang paling beruntung yang bisa membeli rumah mobil ataupun apa yang ia inginkan untuk support energinya adalah King of One. Secara umumnya, King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya atau punya sudah dewasa, dan di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang paling beruntung, yang mendapatkan tawaran pekerjaan serta mengambil jalan. Untuk karir yang bagus yang dimana disini seorang Aquarius akan mendapatkan hubungan masukan serta support dari orang tua Aquarius Ataupun orang-orang terdekat Aquarius sendiri Dan jika country devil kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di disini menggambarkan Keterikatan hati, keterikatan batin antara seorang Aquarius bersama seorang orang tua akanlah sangat berarti kepada seorang Aquarius untuk mendapatkan kesuksesan serta Mendapatkan karir yang bagus, yang dimana disini dikategorikan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang paling beruntung di pertengahan tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang paling beruntung di pertengahan tahun 2021, yang bisa membeli mobil rumah maupun apa yang ia inginkan adalah yang pertama zodiak Cancer, yang kedua zodiak Gemini, yang ketiga zodiak Pisces, dan yang keempat adalah zodiak Aquarius.